Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Leslar dimanapun anda berada, kembali lagi di Fativi hadir Untuk memberikan informasi terbaru Dan pastinya kabar baik dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. Namun sebelumnya persahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Leslar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Alhamdulillah mendapatkan kebahagiaan dan pas ini vitamin banget untuk warga Konoha Kegiatan papa Papapi hari ini sedang meeting bersama Rudi Salim Masya Allah, Bismillah persahabat Apapun yang dilakukan, yang dikerjakan hari ini oleh Papa B, dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Begitu banyak, para sahabat, tanggapan komentar yang positif diantaranya dari akun Mdian Bismillah, Masya Allah, apapun semoga dilancarkan dan sukses selalu, dan selalu dikelilingi orang-orang baik. Amin, Allahumma, amin. Ada juga tanggapan dari Hakaniati. Bismillah, apapun yang sedang direncanakan Leslar, semoga Allah permudah dan diberikan lancaran semuanya berkah barokah buat keluarga kecilnya sehat selalu Leslar Family dan kita semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT amin, Allahumma amin, amin Masya Allah. doa baik support dan dukungan yang baik juga tentunya selalu diberikan kepada Leslar Family dan kita semuanya dan terlihat ya Pak ini makin keren, makin dewasa Masya Allah saya selalu pabil, mudah-mudahan tentunya selalu menjadi kebanggaan keluarga. Kemudian juga persahabat berikutnya, di sini kita lihat nih volsingan Papa Bilar dan Rudy Salim terlihat memang lebih dewasa persahabat. Wow, ini keren banget, masya Allah, bersama orang hebat seperti Rudy Salim. Ini keren membuat kita pastinya bangga. Kita simak juga persahabat di kolom komentar. Begitu banyak respon yang diberikan diantaranya dari akun swatika tiga nol di situ mengatakan mau bikin teh manis buat puasa eh gulanya hilang ternyata ada di sini semua katanya wow ada juga pernyataan tanggapan dari dede Syah 9 sembilan bilar real bapak bapak udah looknya nggak tengil kayak waktu belum nikah katanya tuh ya makin kesini memang makin keren makin tambah dewasa Masya Allah, papanya Abang El emang luar biasa ini keren banget tersahabat. Selanjutnya kita lihat juga di postingannya Leslar Entertainment, komentar ya untuk LE, Alhamdulillah, untuk vlognya trending nomor satu di YouTube. Alhamdulillah juga ini berkat dukungan dan support dari kalian semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan makin kompak, makin solid mensupport yang terbaik buat Leslar. Aduh, Masya Allah, apalagi ada Abang L yang selalu memberikan kejutan kebahagiaan dengan aksi lucunya. Dengan tentunya, kegesrekannya juga seperti bapaknya Masya Allah, makin gemas, makin pinter, makin hari makin soleh banget ya, Abang L. Dan kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Lester Entertainment. Kalian selalu nomor satu untukku Begitulah BBL berkata dalam hatinya Saya selalu ya kalian, bahagia dunia akhirat Masya Allah dan amin Luar biasa Mudah-mudahan juga persahabat ya Ada vlog terbaru yang tentunya disuguhkan oleh tim Leslar Entertainment Warga Konoha selalu menantikan, selalu menunggu kejutan itu Dari idola kesayangan kita Dan untuk selanjutnya persahabat, diinformasikan, diingatkan kembali Biar tidak lupa Jangan lupa persahabat ya untuk menyaksikan acara santunan dan buka puasa bersama 100 anak yatim dan santri bersama Habib Usman sebagai pimpinan dan Alhamdulillah ada Rizky Bilar juga yang akan hadir di acara tersebut. Tanggal 10 April hari Senin persahabat itu acaranya akan dilaksanakan mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai 20.00 waktu Indonesia Barat. Untuk lokasinya di Store Mini Soccer, persahabat, Jalan Ampera Raya Jakarta Selatan. Berbagai acara, ceramah, fun games, buka puasa bersama, sholat maghrib, isya, dan tarawih berjamaah. Itu untuk berbagai acaranya, persahabat. Bismillah lancar ya untuk acaranya. Mudah-mudahan sukses dan semoga ada kejutan baik yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Dan pastinya persahabat kita juga masih menunggu cidukan dan kabar terbaru lainnya di sore hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik, kabar terbaru dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, pengen ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.